Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. I Linsus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Hilya TV. Ya, pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi selamat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada berita terbaru. Nih, dari Ayu Ting Ting untuk sahabat semua di rumah, di sini ada sebuah festival meriah yang memang selalu diadakan. Dan di sini ada beberapa artis bekan Indonesia yang akan hadir. Salah satunya adalah Ayu Ting. Berlangsung langsung dari akun Instagram plumface.id. Kami sangat bersemangat untuk berbagi berita dengan kalian. Ayu Ting, penyanyi dangdut menawan, telah bergabung dengan barisan kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk dapatkan tiket Anda di negatif.co.id website nya sebelum terjual habis dan tak hanya itu ada mahal ini juga ya akan hadir di 13 Mei 2023 sahabat kan? bahas semua Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di tanggal 13 Mei 2023 di amanah Borneo Park Banjar Baru hmm. sama semua untuk mengajak sanang saudara anda tahu dan juga semuanya untuk menonton penampilan ayu ting ting di Borneo Park Banjar Baru hmm. dari Arsen gas nonton mamaku pasti nonton tahu ada ayu ting ting datang dari 10 an anjay keren bener mimin ini ya gas ilah nonton mindful 2d wkwkwk wk, wk. Plumfest.id merupakan festival musik terbesar dan juga selalu tur di mana-mana Pengikutnya -mana. sudah lumayan banyak dan sudah melakukan festival di berbagai daerah Jangan lupa bagi sahabat semua di lapangan amanah Borneo Park Banjar Baru Dan juga 14 Mei 2023 ada mahal ini ayo tinting Wiki Wirawan, Fairfali, Dewi Persi, Kedika, Wijaksono, Dan masih banyak lagi artis-artis Indonesia yang luar biasa diponsori oleh biasanya Altair Monsel, dan juga masih banyak lagi yang lainnya Tiketnya pun bervariasi nih pemirsa murah meriah nih untuk sahabat semua ada yang Rp150.000, ribu, 250000 ribu, dan normalnya 200 sampai rp 350000 Semua bisa mendapatkan tiket di megaticket.co.id dan pastinya tidak akan bergesel karena akan ada ITT dan juga artis-artis sebagian yang lainnya di tanggal 13 dan juga 14 Mei 2023 Amanah Borneo Park Banjar pastikan sahabat adalah orang yang nomor satu untuk memberi tiket kedatangan ITT di Banjar Baru. dan inilah berapa cukup liga festival BIN dan juga dandut yang telah diadakan oleh fansfit.id yang memang sangat meriah luar biasa dengan tiket yang sangat terjangkau dan sini juga ada kegiatan Ayu Ting hari ini yang sedang menikmati mie ayam bersama dengan sahabatnya yaitu Dr. Mawar. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, ada Ayu Ting di tanggal 13 Mei 2023 di lapangan Borneo Banjar Baru. Agar sahabat semua selamat menikmati sajian yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan yang kami hadirkan menghibur dan juga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan mie ayam. Ya. Bedesan. Ya. Ya, ya. Abis teh mie ayam ya. ya, bagi dua mobil. Ayah sendiri. Ayah uh, Cipa habis Makan mie ayam. Ya. Habis, ya. ya, ya habis teh, nih ayamnya? Ya, ya. Abis lagi dua mobil, sih <laughs> Ayah sendiri! Never really what you want With you, I don't ever feel calm I can feel sweat inside Play with me like cats and a string You don't understand the pain of You don't ever wanna give me way You don't ever to set me free